Kristus Ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Oleh karena itu Saudara-saudaraku Jemaat HKBG Pardamean Bersekutulah di dalam kasih Kristus Dan kemasyarakat